Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Seiman, Al-Kisah, diceritakan dari Zazan, diceritakan dari Sahabat Abdullah bin Masud, diceritakan dari Sahabat Salman Al-Farisi, bahwa dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang cantik di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya dan ahli fitnah dengan kecantikan dan keanggunannya. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk telentang di atas ranjang, tepat lurus pada pintu rumahnya, sehingga setiap pria yang melewati rumah itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Kemudian, wanita itu meminta kepada setiap pelanggan untuk memberikan uang sebesar 10 keping dinar, atau lebih untuk bisa menggaulinya. Suatu hari, seorang pria yang merupakan abid Orang yang ahli beribadah dari penduduk Bani Israel melewati rumah wanita pelacur itu. Tanpa sengaja, dia melihat rumah yang terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita yang cantik jelita. Hati pria itu pun hanyut oleh kecantikannya, dan rasa ingin menggaulinya. Hati pria itu pun dipenuhi oleh rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan hasrat dan nafsu dalam dirinya. Namun, keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pria itu pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga sampai beberapa keping dinar sesuai yang dibutuhkan. Pria itu pun mendatangi wanita pelacur tersebut dan dia meminta kepada pria itu untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilan wanita itu. Pria itu pun diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus yang telah disediakan. Di sana, wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Pria itu pun segera mendekatinya dan duduk di samping wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu pun membeberkan badannya sambil telanjang dan siap untuk digauli. Namun, atas rahmat Allah, Subhanahu wa ta'ala, dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati pria itu pun membisikkan hal lain. Sesungguhnya Allah, Subhanahu wa ta'ala, melihatku dalam keadaan buruk ini. Sedangkan aku melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka leburlah semua amalku. Hati pria itu menjadi semakin takut, akan keesan Allah, tubuhnya gemetaran, dan wajahnya pun mulai pucat. Wanita yang tengah bersiap itu, Melihat wajah pria di hadapannya menjadi pucat, dia pun bertanya kepada pria itu, Apa yang sedang terjadi padamu? Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas rahmatnya, dan harta yang telah aku berikan kepadamu adalah milikmu secara halal. Kemudian, wanita cantik itu bertanya, Apakah kamu belum pernah melakukan ini zina sekalipun? Pria itu pun menjawab, Tidak. Wanita itu pun bertanya untuk terakhir kalinya, dari mana asalmu dan siapa namamu, pria itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Sambil berjalan meninggalkan wanita itu, dia bergumam dengan sendirinya, "Celaka dan kerusakan sembari meneteskan air mata. Rupanya, setelah kejadian itu, wanita itu pun terketuk hatinya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah pria itu." perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, orang itu hendak melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya. Titik-titik, sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku, maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku, maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Seketika itu pula, wanita itu pun sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup pintu rumahnya, dia mengenakan pakaian yang kusut nan lama sebagai bentuk kehinaan diri bertaubat kepada Allah dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, Sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku. Atas izin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya, dengan membawa beberapa bekal dan harta dalam perjalanan. Sampailah dia pada perkampungan tempat tinggal pria itu, seperti apa yang telah dia tanyakan pada pria itu tempo hari. Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria itu kepada para penduduk desa, mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemui pria itu. Sesampainya wanita itu di depan rumahnya, Penduduk desa memberitahu bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pria itu keluar dari dalam rumahnya untuk menemui serang wanita yang sedang mencarinya, sedangkan wanita itu membuka cadar agar pria itu mengetahui dirinya. Namun, alangkah begitu terkejutnya, bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur waktu itu. Pria itu mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu, seketika itu pula, Pria itu menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersukur di atas tanah. Ya, pria itu pun meninggal dunia saat itu pula. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu masih terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik demi menemui pria itu. Namun saat itu pria itu meninggal dunia. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab kepada wanita cantik itu, dia memiliki seorang saudara yang soleh, tetapi sengsara dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kita. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaruniai tujuh keturunan, yang mana tujuh keturunan mereka merupakan Nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat kepada Allah. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dikutip dari Kitab Tanqihul Ki Bab ke-23, tentang keutamaan taubat, yang ditulis oleh Imam Nawawi al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.